k a a n Mas udah Iya, mbak. Dalamnya mm -hmm. lurus, kok menggok ngiri, belok kiri, rumahnya, matapidul. Berarti, rapa? Lurus. Belok kan kanan? Belok gitul, mbak. Belok gitul. Eh, belok kiri, mbak. <laughs> iya, mas. Lurus, belok kiri. Omanya mah gitu. Debitul. Makasih ya. kenalan sih mbak. Gak penting. Guys. Ayo. Ah, Sore cipulnya malah malahi. Nantol, tarung sih ada ya allah gusti bruh macam pira gimana tang nah, itu uruf ngaret masuk sih nggak bisa ah tanggulah roda-roda betang saya ada kelter roy sore wedhus sama nek guys mbak amat lah kabeh belakang kiri macet apa lagi ya macet tak tekan mas ya Assalamualaikum mas mas mas tani mas? mas mbak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 tentang. oh ayu mas oh ayu proja Thailand ini mah kaget aku apa kebutan oh, kaget <tuk> ibu si Tejo nah, oh kaget ibu Tejo dengar kenapa nih ibu Tejo? loh aku lho ini anak ibu Tejo aku lho ini asli anak ibu Tejo bapak aku lho jengkelnya pak Tejo ibunya aku lho jengkelnya si Tia Minang jadi anak ibu Tejo gak tau lah sampean ini mah pia mbak? iya Allah, kok mas. kayak mungkin saya daripada nggak ke aku yaudah izin Aduh setang, Ngob aku ya. Hmm. mas ide mana? perlu eh. Mak, mak, ini Allah oh, mas. Oh iya lali aku ya Allah gusti. Biasanya oke mbak. Biasanya ku ini. Biasanya mak aku kadang makan di mesti Orang mesti ngobrinya nunggu radungu. Eh j pite. Doa kata mbak pite. Pite apa mas? Yo pite biasa nggak? Kupite kampung tapi yo alhamdulillah akhirnya kenaiku. Mangane eh. ya. misal. Nah nung no, apa sih neng neng? Oh no kau jangan. Nego ya kenaiku mbak nggak nah, ya. mas? ah jagone aku mbak, <laughs> <laughs> ya yo ya ya? ya. ya lelah ya? ya, la. <laughs> nah, nah, aku malah mbak. tau oh, nah aku cerita tentang kalian cerita tentang orang aku ya bingung loh mas dan ini maksudnya apa? emang seneng aku iya ngono seneng kenalan kenalan ngomong cerita tentang aku aku seneng aku tadi main sading itu tapi kita anil anjil mas, kita bisa anil. kok bisa mbak? anil lah kok seneng kok, kalau mau denik yuk aku eh. yuk il-bila oh, tuh yuk ya. yo, ini jenisnya orang kan duduk kacang ku, ini ada adalah... yang duduk-duduk bareng tapi suka menyakiti ini jenisnya tuh mas? ini jenisnya, gue cek boy tapi ada yang ada lamo kok marbutel wonge asik ngene ku promosi tapi kenyataannya tapi yo bongko eh eh bak ngono bebas iya sura mbak eh ngono sampean salah untuk pahala deh iya sampean gimana? apa apa jenenge Rene gimang kok sore-sore oh, <tuk> hutan. Oh, awal aku mulai kerjo, kayak kelingan mau nih Nanti lah, Mbak. Oh, aku kayak kerja kerja orang lah, Mbak. Hmm. Mbak ya loro witirang-ringan mantar. kok kanan Ora, nganu aku. Jadi kok Eh, aku. gak Allah Gusti, sampein ke malah lucu yaudahlah tinggal lah aduh nih sampein riasin ke yuk ya. ayu tapi ngetoknya nyawa gak rapah apa semua, maksudnya bener <laughs> <laughs> <Lu> lho mbak udah becuin mas yang ganteng gak yuk kacau iya macamnya no. tapi tenan mbak tak sang sang sampein ke yuk ayuh lho ya. corong honori Yo, nah, malah gak rane apa mbak wong aku Pegangos sawah, ibaratnya. aku mending sadar diri, mbak daripada aku corongono memikir, oh, memilih seseorang yang tidak mungkin. Oh, mending aku sadar diri, seharus sadar diri lebih baik daripada si sadar mulu, mbak. Mas, apa salahnya mencoba? Eh... Eh, mas si, ah, ini, mas. Selama itu kuduk kendel ya Enggak, orang yang mantu napul. Apa lagi? Iya, tadi ini, mbak. Sudahnya. Lah, alhamdulillah, ya, mbak bagus. Asline taunnya ya materialis Yo aja orang popo, tapi kan nek batas Aku gak Tenan. iki? Aku mau ngaperke iki cinta. Iki lapung, iki lapung iki iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki anak, iki iki anak, iki anak, iki anak, iki iki iki mah terus. <laughs> okay. nah, masalah lagi siapa, siapa, siapa, siapa, oh, mas. ya. Seseorang yang pernah dihati, tapi hilang dan oh, tidak da. da. kok preman Preman Pielas, güey, que mamá aku gua, gua, sana mbak kamu mau jatuh ke gudeg saja ini? yaudah ya lah, ternyata balik saja gosek bukan ini ya, lho payung iki lho iyalah malah lah, hikmah ketemu pacare lah gimana ngapain ya? hikmah oh, ngapain hikmah mau tak, hikmah ngapain <laughs> hah? iya, matur suan lho mbak matur suan lho mbak matur suan ya matur suan lho ya salah, <laughs> salam salam. loh, salah ada apa ya mas? iyalah gimana tak paing tak kowe kok? tak pa kaca aja. malah enggak orang dia malah, orang, orang ngejar, tenang. barbaros no, Kenapa orang Malah hutan lagi ini aja. Tenang. Raja di Karena ini Orang Aduh, aduh. Ah, aduh Aduh Apa lagi? Ya? Telak lagi malah Ya Allah, ya Allah Alah kena telak lagi malah